Gue yakin salah satu dari kalian pasti ada yang suka ini Jadi bakal gue review Yo everyone welcome back on Mah Watch youtube channel Still with me Theo Di video kali ini gue mau ngasih rekomendasi sekaligus review-review tipis ya Sama brand yang nggak biasanya sih Gue mungkin dulu sempet review sekali Tapi Terus habis itu belum ada model yang menarik. Nah, kali ini ada yang menarik buat kalian yang juga pengen merambah apa sih yang oke, okay, tapi brandnya nggak begitu gimana, cuman beberapa yang kenal tapi oke. Okay. Nah, ini bakal gue rekomendasiin buat kalian. So, stay tune. Hello guys, tadi kan gue bilang ini dari brand yang gak biasanya ya Sebetulnya setau gue kalau secara brand ini termasuk brand vintage Nah ini ada beberapa model yang bakal gue review sekaligus nih ya Ini sebetulnya varian warna tapi di sini ada 3 jenis yang berbeda Oke langsung aja Brand yang bakal gue bahas ini adalah Duke shot Dia sebetulnya banyak brand yang menarik Walaupun mungkin desainnya gak terlalu flashy kayak Uh, si saudaranya ya sebenarnya keren mungkin warna-warni kelihatannya nah dia enggak kelihatannya sih lebih soft warnanya tapi keren sih menurut gua dan gue yakin salah satu dari kalian pasti ada yang suka ini jadi bakal gue review ya yang pertama mungkin gue review dari yang ini dulu ya nah yang gua pegang ini namanya Duxot tipe Ascensus oke okay, Ascensus nah ini yang gue pegang ini adalah Ascensus Fume langsung aja gue bahas ke spesifikasi ya kalau kalian uh, lihat di sini namanya kan kompresor style ya modelnya ya walaupun dia bukan kompresor sih tapi ini kompresor style ya based on case nya ya, karena dia punya dua uh, crown nah crown yang di bawah ini emang buat setting tanggal sama setting jamnya, ya, of course. Nah, kalau yang atas, ini buat bezel, ya. Jadi, di sini bezelnya modelnya bukan di luar yang biasanya diputar, tapi di dalam modelnya kayak ring gitu, ya. Nah, ini di sini buat putar bezelnya, seperti yang kalian lihat. Oke, okay, uh, spesifikasinya ini mulai dari case-nya, ya. Case-nya ini jenisnya stainless steel, ya. Terus diameternya ini kurang lebih 44mm. Nah untuk ketebalannya sini ini dia cuman 13mm jadi nggak terlalu tebel ya nah, Dan untuk lock widthnya ini di 22mm Jadi kalau buat kalian yang suka gonta ganti strap nah kalian boleh happy Karena ini locknya modelnya universal dan size nya 22 So gampang banget kalau mau nyari replacement strapnya Nah untuk kacanya sendiri nah, ini yang menarik kacanya ini udah terbuat dari sapphire glass sapphire juga udah ada anti reflective coating -nya. nah water resistnya nya sini untuk water pressure nya atau water resistnya nya disini 100 meter oke mungkin salah satu yang mungkin gue kurang cocok di sini adalah diameternya karena tangan gue kan kecil nih sedangkan ini diameternya lumayan 44 dan uh, model lug cukup panjang ya kayak tanduk gitu jadi kalau gue pakai ini ngelihat diameter segini kesannya kayak udah wah pasti kegedean nih tapi sebenarnya setelah on hands iya mepet lumayan agak gede tapi ya kalau dibilang kegedean mungkin belum ya tapi mepet banget karena locknya panjang mungkin salah satu yang bikin uh, ngakalin supaya kelihatan nggak terlalu gede ya strapnya mungkin bakal gue ganti nato atau leather kayak gitu ya tapi yang bikin gue suka dari jenis duckshot ini adalah dialnya clean, jadi dia lebar. Terus di sini ada angka 12, 9, 3, sama 6, dan ini nggak keganggu sama Windows Date. Jadi Windows Date-nya di sini ada di angka 3, tapi nggak mengganggu uh, markernya. Jadi melihat um, markernya satu-satu ini rasanya nggak keganggu. Kayaknya luas, clean, terus uh, penempatan brand Dukshot sama keterangan otomatisnya di sini juga oke okay sih. Nah terus uh, untuk strapnya sendiri, ini uh, double finishing ya. Yang di tengah ini polish, yang di sebelah sini ini finishingnya brushed. Kalau di bodinya juga sama brushed. Di bezelnya ini finishingnya polish, tapi ini ada coating uh, rose goldnya ya. Dan untuk di crownnya ini juga uh, rose gold. Backcase-nya basic, ada gravir duxot, tapi dia bukan uh, sitru atau exhibition. Nah. Setelah kalian lihat tadi ini kan otomatik, otomatiknya dia juga menggunakan movement yang udah kita kenal banget ya, pakai kaliber NH35. Nah kebetulan yang gua pegang ini, ini namanya DX201533, ya, namanya Fume Slate. Nah untuk varian yang lain, ini ada juga full stainless steel tanpa ada rose gold. Kalau ini anggap aja two tones ya. Kalau ini dialnya dia lebih ke arah green. Ya. Nah, ini namanya juga sama DX201544 Ascensus Filmy Green. Ya. Buat yang suka warna yang lebih soft, lebih casual, gue rasa ini cocok buat kalian yang green. Nah, yang lain lagi. Ini ada yang paling basic, biasanya yang paling banyak dicari ya tapi terkandung selera sih, ini blue dial namanya Ascensus Fume Blue of course <laughs> this is blue dial spesifikasinya juga sama, dia nggak two tones, full stainless steel, warnanya juga mono, sama buat casual atau sehari-hari, daily beater ini juga oke okay. nah yang terakhir di disini Asensus Fume Black ya karena base-nya on black tapi kalau dilihat di sini seperti yang kalian lihat kayaknya nggak full black ya dia kayak ada gray-gray sedikit gitu deh sama agak khaki dikit tapi it's okay ini cocok juga buat casual kalau yang ada hmm, terkesan mewah sedikit ya mungkin yang slate tadi ya yang two tones ada rose goldnya nah untuk harga yang seperti ini Sapphire Crystal Compressor Style Terus uh, Automatic NH35 Kalian bisa dapetin Asensus Fume ini Cuman Di harga Sekitar 2 juta Ya kalau diburutin mungkin 2,7an lah Kalian cukup merogoh kocek Sejauh 2,7 Ya Gua dapetin yang otomatik So This is DukeShot Asensus Fume Next ini adalah Duxot Ascensus Chronograph ya. Seperti yang kalian lihat di sini modelnya dia emang chrono ya. Fiturnya dia chronograph. Nah, spesifikasi dasarnya dia itu diameternya sama 44, ketebalannya juga sama 13 mm, Lock width-nya juga sama di 22 mm. Nah, lug-lug-nya sendiri ini di 51 mm nah untuk glassnya material glassnya itu dia juga sama sapphire uh, glass with uh, anti-reflective coating terus untuk movementnya sendiri dia quartz tapi not, not just another quartz ya ini namanya mecha quartz nah lagi-lagi kalian pasti tahu kan kalau mecha quartz itu dari mana ya, siapa yang buat uh, movement mecha quartz kalian pasti tahu kan nah kenapa disebut mecha quartz beberapa video uh, lalu gue udah sempet jelasin ya tap and then he just fly back nah kalau di sini dia ada sub dial of course kalau yang di bawah ini uh, buat uh, chronographnya ya minute sama hour nah kalau yang di sebelah sini ini 24 hour nah di sini dia juga punya windows date di kurang lebih posisi angka 430 yes this is a Quartz from Duxot Ascensus Chronograph Nah water resistnya juga sama Kurang lebih di 100 meter water pressurenya Nah untuk harga Di Duxot Ascensus Chronograph ini Kalian bisa dapetin dia cuman di range 2 jutaan Kurang lebih 2 juta 58000 Atau mungkin kalau dibulatin ya 2 juta 100 lah ya Kurang lebih di situ. Nah kebetulan yang varian warna gua pegang ini Yang blue or navy or dark blue Nah varian warna lain di sini ada green or olive green ya green dial nah yang terakhir seperti biasa warna basic yang gak boleh terketinggalan adalah black yes so this is Duxot Ascensus Chronograph dengan kode DX2017 series ya kalian kalau nyari Duxot di website kita bisa tinggal diketik DX2017 strip ya atau DX aja mungkin udah cukup nah varian yang terakhir ini adalah Duxot Ascensus Defender ya. Nih, ini berbeda dari yang dua tadi Karena dia punya fitur GMT ya. Dan e, untuk chapter ringnya yang crown di posisi angka 10 Ini buat memutar chapter ring Yang chapter ringnya itu kalau gue lihat di sini menunjukkan nama-nama kota besar di dunia ya nama-nama kota besar di dunia nah nggak cuman itu karena dia ada GMT hands nya ya ini fiturnya GMT jadi dia nggak cuman ada three hands aja atau 3 jarum tapi 4 jadi yang pertama hour hands atau jarum jam yang kedua minute hands yang ketiga adalah second hands atau jarum detik yang terakhir adalah jarum GMT nah kalau kalian lihat di luar marker ini juga ada penanda 24 hour jadi GMT ini bisa dua fungsi kalian bisa menggunakan ini sebagai world time ya mengecek di misalkan di Indonesia sekarang berapa waktunya untuk di luar negeri itu berapa jam berapa nah ini bisa kalian atur secara independen juga so this is GMT-nya. Dan untuk untuk setting tanggalnya biasa ya, ditarik satu kali putarnya ke atas. Kalau untuk GMT hands-nya ke bawah. Nah, untuk spesifikasi basic-nya ini ya diameter case-nya sama di 44 mm, ketebalannya juga sama di 13 mm, lug width-nya sama di 22 mm. back case-nya juga sama kayak yang tadi ada grafir duxshot-nya di sini kacanya juga ada sapphire udah sapphire dengan anti-reflective coating movementnya nah kalau ini bukan automatic dia movementnya Swiss quartz dual time movement with date display and GMT dan untuk water resistnya juga di 100 meter oh iya yeah, tadi gue belum sebut ya talinya ini juga leather dan letternya keren banget dan sini tertulis water resistant leather ya bukan berarti buat nyemplung tapi kata kalau dia kena air dia nggak akan langsung ngeresep ke pori-porinya ya dia punya pelapis so this is water resistant leather dan untuk yang ini tadi gue belum sebutin harga ya untuk harganya dia cuman di sekitar 1,8 sampai 1,9 juta so I think dukshot ini bener-bener Uh, value for money ya buat speknya buat kalian yang mau ngeluarin budget segitu ini gua rekomendasiin juga buat kalian dan harganya juga nggak terlalu bikin kantong jebol dapat spesifikasi yang kayak gitu dan movementnya rata-rata kalian udah tau lah so, buat yang kalian biasanya suka belanja jam suka belanja juga terus lagi bosen sama kalau brand yang satu cuman itu-itu aja. Brand yang ini kemahalan. Brand yang itu entar dulu. Brand yang ini tadi gua bahas. Bisa jadi rekomendasi buat kalian ya. Budget minim tapi spesifikasi oke. Okay. Hmm? Nice try. Best value for money. Oke. Okay? Terus yang mau hunting. Kalian tadi udah tahu kan tipe-tipenya apa. Jadinya langsung aja kepoin di website kita dan aplikasi kita jangan lupa cek promonya apa aja yang sedang berlaku mungkin itu bisa mendukung belanjaan kalian juga terus yang belum subscribe gue saranin buat subscribe yang udah jadi subscriber juga jangan lupa nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan info-info terbaru dari kita dan tentunya surprise-surprise dari kita juga Terus yang punya pertanyaan bisa tulis di kolom komen juga. Yang dislike silahkan klik tombol dislike. Tapi gue gak sih. <laughs> Oke. Okay. Um, I think that's all folks. Uh, sekian dulu buat review kali ini. And video kali ini. And see you on the next review. And see you on the next video. And stay tuned and bye.